Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Widya Kitchen. Hari ini aku pengen berbagi resep bikin dorayaki teflon. Ini resepnya pakai takaran sendok semua ya, teman-teman. Yang penasaran gimana aku buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan 2 butir telur ayam Kemudian ini aku tambahkan 3 sendok gula pasir Kalau teman-teman mau lebih manis bisa ditambah untuk gulanya ya Kemudian aku akan tambahkan ini satu sachet madu TC Ini boleh nggak pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman Kemudian ini kita kocok sampai gulanya larut ya Biasanya dorayaki itu cenderung nggak terlalu manis ya, teman-teman. Karena nanti kita makannya itu biasanya pakai selai coklat, selai kacang atau pakai taburan gula halus. Kemudian ini ada 9 sendok makan tepung terigu. Kita ayak dulu biar nanti nggak ada yang menggerindil. kita tambahkan setengah sendok teh baking powder, ini juga kita ayak ya kemudian kita aduk, kita ratakan di sini nanti aku akan tambahkan 10 sendok makan air ya teman-teman ini air biasa air suhu ruang aku masukkan airnya, ini bertahap sambil kita aduk-aduk Kita aduk sampai teksturnya seperti ini ya teman-teman Kemudian adonan ini perlu kita istirahatkan selama 30 menit Kita tutup Kemudian kita siapkan teflon Langsung kita tuang untuk satu takaran seperti ini Ini pengalamanku ya teman-teman Ketika nuang adonan itu teflonnya jangan terlalu panas Biar nanti adonannya nggak langsung gosong kalau teflonnya nggak terlalu panas hasilnya akan mulus seperti ini cantikan teman-teman tapi kalau teflon teman-teman terlalu panas nanti bisa gosong ini udah mateng kita bisa sisihkan kemudian kita lanjutkan sampai adonannya selesai ini dorayaki yang mulus ya teman-teman glowing gitu kemudian yang ini ini yang terlalu panas untuk teflonnya kegosongan gitu ya teman-teman untuk dorayakinya, kamu olesi selai coklat seperti ini. Ini selainya udah manis, jadi adonan dorayaki tadi nggak terlalu manis ya teman-teman. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Tonton juga videoku yang lainnya.